Kalau kita bicara tentang anak jalanan maka hotelu gitu ya. Mereka ini benar-benar korban karena namanya juga anak-anak dan mereka tidak uh, tidak berdaya, tidak punya cukup pendidikan, tidak punya um, cukup akses untuk memperoleh semua kemapanan-kemapanan yang semestinya. Dijamin oleh negara untuk seorang anak agar dia tidak menjadi uh, vulnerable generation, menjadi generasi yang rentan. Kenapa rentan? Karena mereka tidak mendapatkan cukup kasih sayang, mereka tidak mendapatkan uh, sandang, pangan dan terutama papan. Ya. Mereka tidak pernah dapat rasa aman, jauh dari rasa nyaman. Jadi mereka harus survive. Para PSM pasti tahu sekali, orang-orang yang bergerak di bidang masyarakat pasti mengerti sekali bagaimana anak jalanan ini harus berjuang keras agar mereka bisa hidup oleh karena untuk mereka yang benar-benar hidup di jalanan yang biasanya kita sebut sebagai anak-anak yang on the street mereka ini justru adalah pencari nafkah untuk keluarganya. Jadi beda kalau kita lihat anak jalanan di Brazil atau di negara-negara Amerika Latin, bahkan di Filipina, mereka biasanya totally putus dengan keluarganya. Tetapi banyak anak jalanan di Indonesia, di Jakarta lah ya kita ngomong, itu justru adalah pencari nafkah untuk keluarganya. Jadi mereka dapat uang dari jalanan dan itu diberikan kepada untuk hidup keluarganya, bapaknya entah kemana, gitu kan. Yang kedua adalah anak-anak yang off the street, jadi mereka itu sepenuhnya hidup di jalanan. Katanya kontak mereka putus dengan keluarga, dan e, kalaupun mereka masih punya keluarga, itu tidak secara teratur mereka datangi. Dan ada lagi yang ketiga, yang from families of the street, yaitu, Memang dia itu keluarganya juga sudah hidup di jalanan, jadi mereka memang total hidup di jalanan. Hmm.